Herope asara di yuklah sudah ya, ya. ih kapa kapa bisa kakak turun baju turun naik wah ayo baju turun naik asik <laughs> asik maju turun naik guys ya, tuh turun naik wah langsung pake <tuh tuh> tinggal turun naik kok tinggal turun naik Kocoknya turun naik, turun naik, koteng turun naik, turun naik terus, kocoknya turun kacau.